إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ وي Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, yakni kapan kiamat itu akan terjadi, dan dialah yang menurunkan, dapat dibaca Wayunzilu dan wayunazilu hujan, dalam waktu-waktu yang dia ketahui, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, apakah laki-laki atau perempuan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga perkara itu melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, Apakah kebaikan ataukah keburukan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sajalah yang mengetahui hal ini. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, segala sesuatu, lagi maha mengenal, pada yang tersembunyi sebagaimana mengenalnya pada yang tampak. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Umar era bahwasannya kunci-kunci kegaiban itu ada lima perkara, antara lain sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan seterusnya. Aliflah ك آيات الكتاب الحكيم ودعوا رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة, وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل Alif Lamim hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksud ayat ini. Inilah Yakni ayat-ayat ini, ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Quran, yang mengandung hikmah, idafah lafal ayat ayatu kepada lafal al di mengandung maknamin, maksudnya sebagian dari Al-Quran. Dia, yakni Al-Quran, menjadi petunjuk dan rahmat, lafal rahmatun dibaca rafa, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, pada umumnya kiraat lafal rahmatun dibaca nasab sehingga bacaannya menjadi hudan warahmatan. Kedudukannya menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafal ayatul kitaabi dan amilnya adalah makna isyarat yang terkandung dalam lafal tilka. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. <tuh> ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فِي أُذُنَيْهِ وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 كل دابه وانزل من السماء Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, lafal ayat ini berkedudukan menjadi bayan atau penjelasan bagi lafal muhsiniin, maksudnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya hari akhirat, lafal hum yang kedua merupakan pengukuh makna bagi lafal hum yang pertama. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari rapnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang memperoleh keberuntungan. الَّذِينَ مِن دُونِي بَنِي الظَّالِمُونَ فِي ضلال مُبِينٍ لقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد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 dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, maksudnya untuk menyesatkan manusia. Lafal ayat ini dapat dibaca liadilla dan liudilla dari jalan Allah, dari jalan Islam, tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu. Kalau dibaca nasyab yaitu ayat tahid zahaa berarti diathafkan kepada lafal yudilla, dan jika dibaca rafa yaitu ayat tahid zahaa berarti diathafkan kepada lafal yastari. Olok-olokan menjadi objek ejekan dan olokan mereka. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, azab yang hina sekali. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فَإِنَّ إِلَيَّ مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, dia berpaling dengan menyombongkan diri, dengan rasa sombong, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, artinya kedua telinganya tersumbat. Dan kedua jumlah tashbih menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari damir yang terkandung di dalam lafal wala Atau tashbih yang kedua menjadi bayan atau penjelasan bagi tashbih yang pertama, maka beri kabar 261 gembiralah dia, beritahukanlah. Kepadanya, dengan azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Disebutkannya lafal al-bisharah dimaksudkan sebagai tahakum atau ejekan, dan orang yang dimaksud adalah nahir bin Harits. Dia datang ke negeri al hairah dengan tujuan berniaga, lalu ia membeli kitab-kitab cerita orang-orang ajam. Setelah itu ia menceritakan isinya kepada penduduk Mekah Seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah menceritakan kepada kalian kisah-kisah kaum Ed dan kaum Samud, dan sekarang saya akan menceritakan kepada kalian kisah-kisah tentang kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Ternyata mereka menyenangi kisah nar itu karenanya mereka meninggalkan Al-Qur'an serta tidak mau mendengarkannya lagi. Ya bunaya, فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة كري وصبر، وصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعد خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب. كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya. Lafal ayat ini menjadi hal atau kata keterangan keadaan bagi lafal muka darah. Maksudnya telah dipastikan mereka kekal di dalamnya bila mereka memasukinya sebagai janji Allah yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan hal tersebut kepada mereka dengan janji yang sebenar-benarnya, dan Dialah yang Maha Perkasa yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkannya sehingga dia tidak akan menunaikan janji dan ancamannya, lagi maha bijaksana, yang tiada meletakkan sesuatu melainkan pada tempatnya. <tuh> وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِن إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فعليه كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا dia menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya, Lafal. Amadin adalah bentuk jamak dari lafal. Ima'adun yaitu pilar penyangga, dan memang langit itu tidak ada pilar yang menyangganya sejak diciptakannya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, yakni gunung-gunung yang tinggi dan besar-besar supaya jangan tidak menggoyangkan, tidak bergerak-gerak sehingga mengguncang kalian dan mengembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan di dalam ungkapan ayat ini terkandung iltifat dari gaibah, seharusnya wa anzala air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik dari jenis tumbuh-tumbuhan yang baik Numati'ahum qalila thumma nattaruhum ila azaabin ghaliq Numati'ahum qalila thumma nattaruhum إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله Inilah ciptaan Allah, yakni makhluknya, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku, ceritakanlah kepadaku, Hai penduduk Mekah, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, yang telah diciptakan oleh selainnya, yang dimaksud adalah sesembahan-sesembahan kalian, sehingga kalian menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tanya Emma menunjukkan makna ingkar berkedudukan sebagai muktadah, sedangkan lafal dza'a yang berarti sama dengan lafal ala berikut dengan silahnya menjadi habar. Lafal Aruni tidak diberlakukan pengamalannya, sedangkan lafal-lafal yang sesudahnya menempati kedudukan sebagai kedua maf'ulnya. Sebenarnya, akan tetapi... Orang-orang yang lalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata, disebabkan mereka menyekutukan Allah dan kalian adalah sebagian dari mereka. Ma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 الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Lukman Hikmah, antara lain ilmu, agama, dan tepat pembicaraannya, dan kata-kata mutiara yang diucapkannya cukup banyak serta diriwayatkan secara turun-temurun. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul, dia selalu memberikan fatwa, dan dia sempat mengalami zaman kenabian Nabi Daud. Lalu ia meninggalkan fatwa dan belajar menimba ilmu dari Nabi Daud. Sehubungan dengan hal ini Lukman pernah mengatakan, aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah dicukupkan. Pada suatu hari pernah ditanyakan oleh orang kepadanya, siapakah manusia yang paling buruk itu? Lukman menjawab, dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan kejahatan. Yaitu, dan kami katakan kepadanya, hendaklah, bersyukurlah kamu kepada Allah, atas hikmah yang telah dilimpahkannya kepadamu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, karena pahala bersyukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepadanya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya, lagi Maha Terpuji, Maha Terpuji di dalam ciptaannya.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 ك الظل الله وإذا غشهم موج ك الظل الله دعوا الله مخلصين لهم Dan, ingatlah, ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, Hai anakku, lafal bunaya adalah bentuk tasghir yang dimaksud adalah memanggil anak dengan nama kesayangannya, Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kelaliman yang besar. Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan masuk Islam. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapaknya, maksudnya kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya dikala bayi, dan menyepihnya, tidak menyusuinya lagi, dalam dua tahun. Hendaknya, kami katakan kepadanya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu, yakni kamu akan kembali. Ya ayuhun. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد الله حق فلا تغرن كم الحياة الدنيا ولا يغرن كم بالله الغرور إن وعد الله حق فلا تغرن dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang makruf, yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan menghubungkan silaturahmi dengan keduanya, dan ikutilah jalan. Tuntunan, orang yang kembali, orang yang bertobat, kepadaku, dengan melakukan ketaatan, kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Maka ku beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, aku akan membalasnya kepada kalian. Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wawas channel insana dan seterusnya merupakan jumlah hitiran atau kalimat sisipan. <tik> وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس